jam dua guys udah masuk ke ruangan bersalin udah buka 7 ayo kita ke ruangan bersalin guys bangunannya bagus ya Mengenbu, iya. Gak mengbu sepuluh lagi, sepuluh. Nah. Gak kita cek lagi. Kalau mengbu sepuluh lagi masih lama. Mana ada lama bu? Oh. <laughs> hmm. bu keluarin aja lah bu, langsung bu. Udahlah sama yeah. ya dulu minggunya yang keluarin ibu. Iya. Oh, uh. yeah. Kami keluarin kalau kami keluarin eh dong ya <laughs> tadi tuh ah. sakitnya tuh sakit kayak ada yang mau keluar itu memang sakit di sini sudah yang saya teriak teriak terakhir ini hmm. ah, taruh pegang aku aduh tak bisa <tuk> <tuk> <tuk> ya, terlanjutkan terlanjutkan terlanjutkan eh, kita mau keluar yeah. kan? nah, ya Udah, ya Allah. udah keluar hari-harinya berlum ya, ya itu ntar aja tuh lu uh, adiknya udah keluar ya Allah. alhamdulillah jam 5.48 empat ya ya ya ya ya ya ya terima kasih teman-teman terima kasih subscriber yang sudah mendoakan alhamdulillah Putraku yang ketiga Udah lahir Ini dia nggak ah, jelas ya Silau ya Nah Ini dia Matanya udah melotot Alhamdulillah Tepat jam 5.48 menit Udah lahir ya Nah ini bayi laki-laki Maka Sesuai ajaran agama Islam Harus diazankan Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Allahu akbar Allahu akbar Işi şey, Hmm. Gimana rasanya Tengok nih Iya memang gitu Hah Apa Mau mereng Jadi, Yang mana nyaman lah tapi jangan banyak gerak soalnya kan nanti pendarahan jangan diintan tak pelan pelan aja adik Ay. sudah ya kan ah sakit lagi perunya kan udah udah aku pabriknya tiga aja tiga aja udah keesokan harinya saya tugas kau tinggal kau berkarir aja lagi kan, Iya. Hmm. Nah, kami datang lagi. Sudah. adiknya tak nampak ya, tak nampak, Hah? Tak nampak. Hih, tak nampak ya, pintar, pin, eh, pintar, nih, J jangan naik kena mama ya, diri aja situ. Eh. pintar loh, tidak ada nangis loh mak. Iya, hmm. tidak, adik, adik, tidak ada nangis, kan? Dek, abang, abang juga tak ada nangis, kan? Awas, oh, jatuh itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Eh, mirip abang Eja loh. Jangan-jangan ini adik abang Eja ini? Iya loh. ha mirip abang Eja. Adiknya abang Eja dah nih? udah Hmm. Kodah, makan ya. Eh, makan sendiri. Eh, kok lepas tempesnya? Tidak dibuka Ya kan? udah diganti. Ini dari di, terbuka memang. Iya, ini selek gini kena darah. Hmm. Iya, pintar dia. Tak ada nangis adik kan? Tak ada cari, tak ada cari mama kan? Iya, tak adik lagi kakak lah jadinya. lho. Ya. Sudah makan, Bu? udah, Masih gak? tadi duduk masa Nih, mesti enggak makan, sudah. Nah. Nanti banyak yang Iya. Ya. Ini usah Ada tulisannya, nabur. Tiga kali sehari semua yang vitamin C. ini nah, aja semua ya. Yang ya? Yang Jadinya... eh mana Anunya tadi hari-harinya ini ini mandi beli beli apa pasar beli tempat itu sudah sudah tak sakit lagi kan Ya. Terus? ini satu sebentar terus, terus ke panggilin. Iya, bro, bro, bro, bro, iya adik bayi rusuh dia tak benar adik bayi ah. ya? kakak adik bayi tidak sekolah, sekolah. Ngantar. Ngantar. aku lah ngantar aku aduh ya ini, budak ini beresik, rumah. aduh senang dia senang dia Ayah, mama, mama. Oh, mama. Eh, tanggalnya taruh sebelah sana aja biar dia majak sebelah sana deh. Foto, foto, cepat. Foto, duduk, duduk. duduk bang. Eh, foto. Duduk berdua di, foto saya. Cepat. abang kalau, Cepat. Keluar. Tangannya. Satu, dua tiga tangannya rocker lah satu dua tidak lah bapak tahan satu dua t kakak cepat woi